Oke okay guys, sekarang kita di desa tertinggi dan kita tersesat. Desa tertinggi namanya apa lalu? Desa Suge Waras. Orang Suge yang masih Waras. Tinggi tuh kota kita bisa lihat kota Salatiga di sini. Emang kelihatan di kamera? Salatiga lagi jadi Gunung Merbabu di balik. Gunung Merbabu tuh. Kita lanjut lagi guys jalan Yo man. bersama-sama dengan kawan kami, kawan kami Dwi Kristian, terus di desa tertinggi, desa tertinggi, tertinggal, tertinggal. terpajang, terpajang di Papua, di Baras. Optimis neng guys. waduh mungga nih. <tai> ah, mungga artinya manjat, naik. Eh <tai> <tai> <tai> ngoblog lagi Agung aku nah, ya. ngene vlog terus anjing satu tinggi sekali jalur pendakian Gunung Merbabu ia bawah saya sudah haus guys ah. ini ada mata air guys mata air nah ini sumber airnya Aku udah rumah habis kan? berapa meter ini aku? Masih itu aja habis. Ya sual lagi ini, kebanyakan gue. Goyang-goyang nih, towernya goyang-goyang. Towernya sekitar 10 meter ada guys, tapi ini goyang guys. Takut ambruk. Nah, kita mau lihat di sana. Nah, ini lereng gunung merbabu. Teman-teman juga guys. hari sudah mulai gelap, namun pekerjaan belum selesai guys wow. kita wow. di kebun jagung nah. ah. mari kita angkut jagung-jagung hidup susah, hidup susah, mesti Biar kerja mati. mesti kerja harus peteng guys mulai mulai mulesek mulai di itu lar antara kambing-kambing guys cara si agung okay. gue, ini, apa? terjadi okay. pencurian cekung cerita harap guys, ini jagung halal kok okay. oke Sekarang, Ases, aku, ini ya <laughs>